Ada motor yang tercebur di Sungai Astapada, Cirebon, Jawa Barat. Bagaimanakah? Mari kita simak berikut ini. Pengendara sepeda motor yang tercebur akibat kelalaian sehingga ma motornya masuk ke dalam sungai namun untungnya sungai itu tidak terlalu dalam airnya menurut saksi mata bahwa orang yang mengemudinya itu mengantuk sehingga tidak mengetahui kalau jalan yang ia lalui adalah menuju ke jurang sehingga sepeda motornya masuk ke dalam sungai. atas kejadian ini pengendara motor mengalami luka ringan, sedangkan sepeda motornya akan diangkat oleh pihak kepolisian dan TNI juga warga yang ikut membantu mengevakuasi sepeda motor yang ada di dasar sungai itu. Warga setempat bersusah payah untuk mengangkat sepeda motor itu dengan tambang, tali tambang, lalu diikatkan ke dalam ke sisi badan sepeda motor tersebut dan diangkat oleh warga yang dibantu oleh TNI dan Polri setempat. Ini. Demikian kabar-kabarin dari Astapada Pada, Cirebon, Jawa Barat.